halo selamat datang kembali di channel tanaman obat dan khasiatnya bawang putih tentunya bawang putih sudah tidak asing lagi buat kita salah satu bumbu dapur ini memang sangat lekat dengan budaya Indonesia yang kaya akan hasil bumi dan rempah-rempahnya bawang putih adalah undi-undian dengan nama latin Allium sativum. bawang berwarna putih pun termasuk dalam keluarga tanaman amarilis Bawang putih merupakan umbi siung asli budidaya Asia Tengah, tetapi juga tumbuh liar di Italia dan Perancis. Berbicara tentang bawang putih, tentunya tak habis pada kegunaannya sebagai bumbu dapur saja. Karena bawang putih juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Bersumber dari Health Encyclopedia University of Rochester Medical Center Rochester, berikut kandungan bawang putih. Kandungan nutrisi yang terdapat pada bawang putih yaitu Bawang putih memiliki sederet antioksidan seperti flavonoid, oligosakarida, dan asam amino. Bawang putih juga diperkaya oleh senyawa sulfur aktif seperti alil profil disulfide, dialil disulfida, dan dialil trisulfida. Ketika bawang putih mentah dikunyah dalam mulut, zat-zat sulfur tersebut akan bereaksi membentuk alicin. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa manfaat bawang putih untuk kesehatan. 1 menurunkan kolesterol manfaat makan bawang putih mentah yaitu mampu menurunkan kolesterol berdasarkan penelitian dalam International Journal of Medical Science and Public Health sekelompok partisipan mengonsumsi 3 gram bawang mentah setiap hari selama 90 hari Hasilnya, kolesterol mengalami penurunan sebanyak 10-13 persen. Peneliti menyimpulkan bahwa manfaat bawang putih mentah untuk kolesterol berasal dari kandungan alicin yang diproduksi ketika dikunyah atau dikijin. Alicin berperan untuk menghambat enzim yang memproduksi kolesterol. 2. Menurunkan tekanan darah tinggi. Mengonsumsi bawang putih mentah terbukti mampu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Sebuah riset dalam Pakistan Journal of Pharmaceutical Science mengemukakan bahwa makan bawang putih mentah dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Bawang putih dapat membantu mengurangi tekanan darah dengan mencegah produksi angiotensin 2, meningkatkan ketersediaan oksida nitrat, atau meningkatkan produksi hidrogen sulfida. Sifat antiinflamasi dan antioksidannya juga dapat membantu dalam penurunan tekanan darah. 3. menangkal pilek batuk dan radang mengkonsumsi bawang putih di pagi hari ternyata dapat menjadi obat alami untuk memperkuat kekebalan tubuh kandungan alicin dalam bawang putih efektif membunuh bakteri penyebab penyakit seperti pilek radang tenggorokan dan batuk kandungan di alil sulfidenya juga dapat membantu melawan bakteri dalam tubuh Hal tersebut berdasarkan penelitian dari Clinical Nutrition yang membuktikan bahwa mengkonsumsi ekstrak bawang putih dapat mengurangi potensi terkena flu yang merupakan gangguan penyakit yang paling sering dialami manusia. 4. Mengatasi impotensi Antioksidan yang ada dalam kandungan bawang putih membuat mengkonsumsinya dapat mengatasi impotensi. Efeknya darah menjadi encer dan aliran darah menuju penis pun akan semakin lancar sehingga dapat merangsang ereksi penis manfaat makan bawang putih mentah ini bisa dilakukan sebelum melakukan aktivitas seksual 5 mengatasi rambut rontok manfaat makan bawang putih mentah ternyata juga bisa mengatasi masalah rambut salah satunya adalah kerontokan bawang putih mengandung zat sulfur dengan keratin yang tinggi sehingga mampu membantu memperkuat dan mendorong pertumbuhan rambut di kulit kepala 6 mengobati disentri bawang putih juga efektif mengobati disentri anda cukup menumbuk 10 siung bawang putih yang sudah dikupas kulitnya. Kemudian Anda rendam tumbukan bawang putih ketiga gelas air hangat selama 6 jam. Setelah itu, Anda bagi menjadi tiga sama rata dan minum tiga kali sehari. 7. Melawan Bakteri dan Jamur Menurut Washington State University mengungkapkan bahwa kandungan dialil sulfide pada bawang putih mampu mengatasi bakteri Campylobacter yang biasanya menjadi penyebab pada gangguan pencernaan. Itulah sebabnya bawang putih mentah mampu melawan bakteri dan jamur pada manusia, bahkan 100 kali lipat kemampuannya lebih efektif daripada antibiotik pada umumnya. Dari situlah bawang putih memiliki potensi yang besar untuk menjadikannya sebagai alternatif antibiotik alami. 8. Mencegah kanker hati Makan bawang putih mentah disebut bermanfaat untuk mencegah kanker hati. Bawang putih mentah kaya akan kandungan sulfur aktif yang mencegah pembentukan sel kanker dan menghambat penyebarannya dalam tubuh. 9. Mengobati jerawat Berbagai studi membuktikan bahwa alicin memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiseptik yang membantu membunuh kuman penyebab jerawat. Berbagai sifat ini turut membantu meredakan pembengkakan dan peradangan kulit, serta meningkatkan sirkulasi darah untuk mencerahkan rona kulit. 10 meningkatkan kesuburan riset dari Journal of Hermet Pharmacology memaparkan bahwa antioksidan di dalam bawang putih mampu memperbaiki kadar testosteron dan struktur testikular jadi produksi sperma pun lebih berkualitas itulah video tentang manfaat bawang putih untuk kesehatan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Tanaman Obat dan khasiatnya dukung terus dengan cara menonton video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.